Baiklah para sahabat di dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini ada sebuah info bahagia untuk kita semua dari Indosiar karena tinggal 19 hari lagi akan digelar acara yang paling spektakuler yakni acara Hari Ulang Tahun Indosiar yang ke-27 mudah-mudahan acaranya lancar acaranya sukses on me, dan kita makin gak sabar banget ya menunggu Leslar mudah-mudahan semoga idola kesayangan kita dihadirkan di acara yang paling spektakuler di Indosiar karena di acara HUT 27 nanti bakal ada artis-artis top papan atas Indonesia yang akan memeriahkan acara HUT yang ke-27 untuk Indosiar mudah-mudahan sukses dan selalu diperlancar, amin dalam pusingan tersebut banyak komentar, banyak respon yang diberikan dari para fans dan sahabat Leslar ada komentar dari akun nimwanto13 mengatakan di kolom komentar gak sabar nunggu konser Indosiar moga ada Leslar Indosiar luar biasa Tuh persahabat ya banyak yang menunggu idola kesayangan Lesti dan Bilar tampil di panggung Indosiar mudah-mudahan saja idola kita bisa dihadirkan di acara konser yang sangat luar biasa Yakni dalam acara HUT ke-27 Indonesia Untuk berikutnya juga para sahabat, ya, Info bahagia yang kita dapatkan juga dari acara Poles Karena sore hari ini akan hadir episode terbaru di Poles KPOIN LES Hanya di aplikasi video.com Jangan sampai lupa saksikan acara-acara Idola Kesayangan Poles setiap hari Senin dan hari Kamis tayang jam 5 sore Jangan sampai lupa dicatat jamnya Jangan biarkan tentunya persahabatnya kita semua gak mendukung karya-karya dan acara-acara terbaik dari idola kesayangan kita Info ini kita juga dapatkan dari Agur Les di bilar tim Kalimat cancel info dituliskan di postingan tersebut Jangan lupa nonton poles di aplikasi video pukul 17.00 Waktu Indonesia Barat, karena poles hari ini itu episode terbaru pasal batahyu, ya, sama-sama dukung yang terbaik untuk acara Lesti maupun Kakak Rizky Bilar. Untuk selanjutnya, bersahabat info juga ini penting banget yang kita dapatkan dari salah satu fanbase, yakni akun Leslar dan Ini mengingatkan kita semua, para... Fans dan warga Konoha, jangan sampai lupa untuk mendukung idola kesayangan kita, Leslie dan Rizky Bilar, di ajang Espionser. Persahabat, ya, tentu ini bergengsi banget karena lawan dan saingannya ketat banget. Persahabat, ya, dan baca dulu. Perhatikan di kalimat info yang dituliskan di postingan tersebut. Cek ombak sebelum kiss what you, karena pasti pesaing-pesaingnya gak akan beda jauh Sampai mana power kalian fans Ingat kiss what menanti kita di depan, cus pemanasan dulu Catatan, akunnya gak minta follow dulu buat vote kok Jadi selama gratis dan bisa nunjukin ekstensi dan power kita kenapa nggak kita tempur Dan nominator-nominatornya juga no kaleng-kaleng Kalian bisa komen sebanyak-banyaknya ya Pakai jurus seribu bayangan kalian fans tuh Ini diingetin persahabat ya karena Acara ajang Award menanti kita persahabat ya Yuk sama-sama kita buktikan dulu nih di Ajang Exposure, mudah-mudahan saja inovasi kesangan kita selalu menjadi nomor satu dan selalu menjadi juaranya para sahabat. Ya Kita lihat juga di unggahan kalimat komentar, banyak tanggapan yang diberikan, ya ini dari akun Fitra123 mengatakan di kolom komentar, Bismillah, let's love, lovers, bersatu kompak, siap laksanakan, katanya itu semangat, masalah banget ya, banyak sekali. Komentar-komentar yang sangat positif dan selalu ingin mendukung karya-karya terbaik Lesti dan Kakak Rizky Bilar. Selanjutnya perhatian juga sebuah serbaguna spesial banget ya. Wow, masya Allah banget ini mah momen ketiga semalam di acara anniversary 5 tahun MS Glow, Brain Ambassador. MS Glow, Lesti dan Rizky Bilar foto bareng dengan owner dari MS Glow yang dicurangkan 99 dan Kak Sandy ya. Masya Allah banget, mudah-mudahan semuanya lancar, mudah dan tentu diberikan kesuksesan. Amin, robbal Alamin. Momen ini diunggah kembali oleh Agung sendal putih. Alas Bilar kalimat kemsen pun dituliskan di postingan tersebut. MS Glow Family, mohon maaf kerja di bank kalau akhir tahun akan slow update terus ya. Wow, <laughs> masya Allah banget nih. Tentu kita doakan saja, mudah-mudahan kita semua bahagia. Amin. Dan jangan lupa juga untuk persahabatan ya. kita semua tetap semangat, tetap fokus satu tujuan mendukung karya-karya terbaiknya itulah kesayangan kita. Untuk berikutnya, juga pernah sahabat Perhatikan di sini ada sebuah ungan spesial banget dari Rakes, pas saya ya. Ini Bang Rakes menggugah sebuah postingan momen juga nih. Ketika semalam, Masya Allah, idara kesayangan kita ini versi jelas banget ya. Akhirnya muncul juga luar biasa. Mudah-mudahan selalu sehat, memakai tentunya pakaian atau baju yang couple nih adalah kesenangan kita selapuk dengan pelut bunda BBL <laughs> yang semakin hari semakin membesar. Mudah-mudahan persalinannya nanti diberikan kemudahan, diberikan kelancaran dan semuanya diberikan kesehatan. Amin. Dalam postingan bang Rakes ini tentu banyak komentar dan tanggapan yang diberikan. Ya ini dari akun it's me underscore 8 mengatakan di kolom komentar The lovely couple cute and wow Masya Allah banget ya Couple cute katanya tuh Leslar Mudah-mudahan banyak juga orang-orang baik yang selalu mendukung dengan tulus Dan mencintai dengan tulus Lesti dan Bilar Ini sih masya Allah banget ya Kesayangan kita semua dan selalu menjadi kebanggaan untuk kita semua. Tetap kompak, tetap support yang terbaik untuk Dede Lesti dan Kak Rizky Bilar. Kita masih menunggu kejutan terbaru, kabar baik dan vitamin bahagia selanjutnya dari idola kita, Lesti dan Bilar. Jangan kemana-mana, tetap stay tune dan pantingnya channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat selanjutnya.